Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, jumpa lagi Dengan saya Deddy Rosadi Dari channel Deddy otomotif so, Saudara Buat Kesempatan ini Saya ingin Mereview mobil sekaligus Memasarkan beberapa Stok unit diantaranya Ada Sigra Terios Terios Honda City tahun 2010, mobilnya masih bagus. Terios yang Luxio masih ada ya, 2018. Baik, teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Bantu saya agar supaya saya bersemangat mereview beberapa unit kendaraan. Baik, yang pertama Ini ada mobil Sigra tipe R Tahun 2019 Pajaknya Bulan Agustus 2022 Warna merah bertransmisi manual Berplat genap Untuk alamat STNK Daerah Jakarta Kilometernya masih sangat rendah Kilometernya baru 15.000 Service record Teman-teman Mobilnya masih Bagus banget Untuk kelas Kategori Grid A ya Kurang lebih Untuk interior pun grade nya Grid A Masih sangat bagus Banyak pun tembus 2019 dari baru Belum pernah diganti. Untuk bodi-bodi kendaraan masih sangat beberapa bagian masih sangat original. teman-teman nah, nggak -teman bakalan nyesel nih dapat mobil ini. Mobilnya istimewa banget. Bertransmisi manual Sigra R tahun 2019. Ini kita jual masih sangat murah dari harga pasaran. Kita jual 115 juta. Jangan ditawar lagi Untuk kredit bisa dibantu Untuk kredit DP 15 sampai 20 jutaan bisa Untuk angsurannya Kira-kira sekitar 3,1 kan kurang lebih ya Teman-teman Untuk DP 15 juta Nuh, Kilometernya ya Kilometernya baru belas ribu loh tembus mesinnya pun masih halus banget, mobilnya jarang dipakai. di dot trimnya sudah di variasiin spotlight ya, jadi tampak lebih mewah. maupun di dashboardnya sudah di option karpet, karpetnya pun ini karpet tidak permanen ya temporer jadi menambah kesan lebih berkelas mobilnya dijamin enggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir Insyaallah rekomendasi buat saudara semua nah, semua nih di sininya masih bersih ya tidak ada bekas nabrak ataupun banjir kita open press di angka 115 juta 2019 Tuh, mesinnya masih garing banget Apron dan bullheadnya pun masih asli Original bawaan dari pabrik Mesin-mesinnya masih bening Tidak ada yang keropos, Tidak ada yang bekas eksiden Semuanya masih tampak Dalam keadaan baru Dilengkapi peredam Dan ditambah biar supaya Lebih kedap suara Tahu nggak, guys? Mobil ini untuk perbandingan konsumsi BBN-nya satu liter bensin itu bisa menempuh jarak 15-19 sampai 19 km. Irit banget kan? Namanya juga LCGC. Jadi untuk harga mobil ini sangat worth it sekali dengan mobilnya. Mobilnya bagus, kece. Harganya pun masih dalam kategori sangat murah. Oke baik, ada lagi nih Honda City tahun 2009. Warna hitam bertransmisi otomatik. Ini Honda City yang Vtech selutara. Teman-teman untuk apabila berminat bisa langsung menghubungi saya ya. Di WA maupun telepon tersedia. Untuk harga 100 an kurang lebih masih bisa nego. Honda City dan Sigra tipe R tahun 2019. Bertransmisi manual. Dan juga saja tipe E ada yang berminat? Bisa langsung japri saya Mobilnya masih ada nih Yang kemarin saya review Bisa cash atau kredit 115 juta aja ya Nah ini Terios Tahun 2012 Bertransmisi manual Berplat, berplat ganjil Pajaknya di bulan 10 Oktober Warna grey masih bagus ya body bodinya Mobilnya semua masih bagus Emang harga lagi mahal-mahal ya guys Kita juga bingung Harganya pada mahal-mahal semua Tapi insya Allah Rekomendasi untuk harga dan Mobilnya di Saya di Diderosa Nah teman-teman bisa langsung menghubungi saya atau WA. Untuk ban-bannya pun masih tebal ya. Pelak pelaknya masih tebal juga, masih bagus. Pelaknya masih bagus banget, bening. Banyak masih tebal. Biasanya kalau yang mobil itu di ban depannya ya. Ini ban belakang aja masih tebal juga nih itu. Ini mobilnya tiga baris ya tiga baris Ayo hey, teman-teman ada yang berminat bisa langsung japri nah, luksio masih ada nah ini Delica mpv premium Harganya dijual 215 juta aja Ayo teman-teman Mumpung sebelum lebaran nih Barangkali teman-teman ada yang berminat Bisa langsung merapat Ke derosa otomotif Banyak pilihan Dibantu cash atau kredit Oke okay, baik ya, dari saya teman-teman seperti itu Barangkali ada yang berminat bisa langsung call saya, WA saya Insya Allah saya siap membantu saudara yang akan membeli kendaraan Baik itu cash ataupun kredit Dan juga barangkali saudara yang ingin menjual kendaraan Bisa langsung call saya Saya siap tampung mobilnya dengan harga yang sangat tinggi sesuai dengan pasaran Dan juga yang barangkali mau trade in, monggo kita siap, kita siap, insya Allah mobilnya amanah. Oke, okay, baik ya, saudara saudaraku. Apabila ada yang kurang berkenan dalam segi penyampaian maupun penampilan, mohon maklum dan mohon dimaafkan dari saya. Saya tutup ya. Wabillahitulikwalhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosato Motif.